Halo guys, pada video kali ini kita akan cerita-cerita sedikit ya tentang waduk yang ada di Batam waduk di Batam itu ada 6 guys Satu Waduk Duryangkang waduk Muka Kuning, waduk Nongsa waduk Sai Harapan waduk Sai Ladi, dan waduk Besi. Namun dari keenam waduk ini yang akan kita bahas adalah waduk Sailadi. Meskipun memiliki fungsi yang sama seperti waduk-waduk yang lain ya, sama-sama menampung air hujan, tapi waduk Sailadi ini sangat populer guys. Waduk Sailadi ini berlokasi di Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Sekupang, Batam. Waduk ini berfungsi untuk menyuplai kebutuhan air, Daerah Baloi, Nagoya dan Jodoh. Oke, okay, guys, langsung saja kita menuju TKP ya. Ini kita sudah melihat ada pagar ya di kiri kanan jalan. Itu menandakan kita sudah dekat dengan Waduk Seladi. Ini tidak boleh ya orang masuk sembarangan ke sini untuk kegiatan apapun, baik mancing atau apapun, karena ini untuk kebutuhan air bersih. Namun ya, yang paling ya, yang paling populer lagi di Waduk Seladi ini adalah jembatannya. Itu udah kelihatan loh jembatan di depan. Kita akan berdiri di situ ya. Oke. Oh, berada di jembatan Sailadi Batam jembatan Sailadi Batam ini ya terkenal angker ya jadi yang untuk penasaran pengen datang ke sini juga pengen lihat seperti apa wujud jembatan yang angker ini ternyata inilah dia jembatannya sekarang yang sudah berada di jembatan ini guys ngomong-ngomong angker kok nah ini dia nih jembatan Seladi sudah di depan mata ya dengan warna cat kuning cerah di cuaca yang cerah ini, kita lihat ya, ternyata indah guys, tapi di balik keindahan ini, dia itu menyimpan ya, menyimpan banyak misteri ya, seperti yang ditulis oleh orang ya, seperti ini nih, orang menulisnya, mistisnya Sailadi, telaga tempat para hantu, di Kota Batam. Nih para hantu nih kumpul di sini nih mau ngapain coba ngarisan atau apa nih di sini nih kumpulnya. Padahal ini tempatnya tuh Indah banget guys Benar-benar alami sekali ya Tidak ada satupun uh, bangunan atau apapun nih Tidak ada di sini ya Dan ternyata ya Ada mayat loh Penemuan mayat di Selat di Batam Bikin geger Kini dalam penelusuran polisi Seperti itu ternyata ya Dibalik keindahannya Dibalik kecantikannya Dibalik ketenangannya Tenang banget kan airnya itu Jernih sekali ternyata jembatan dam Sailah di Batam tempat pembuangan bayi dan berkumpulnya arwah penasaran, Huhuh, kenapa seperti itu? Ya pentesan sepi di sini ya ampun ya sekarang kita mau. Tuntaskan ini, jembatan ini sampai ke ujung sana, ini ya. Seperti ini, guys. Kalau kita lihat di siang hari seperti ini, dengan mata kita, ya, mata uh, bukan mata batin, <amil> <lampu> <tide> <tide> tapi mata biasa, nggak ada kelihatan apapun. Gitu, indah banget, gitu ya. Uh, apa jembatannya berwarna cerah seperti itu, kemudian waduknya juga begitu tenang airnya jernih, kemudian di sana itu ada bukit, gunung apa segala macam ya di sana tuh dengan langit yang cerah oh, kayaknya ini memang indah sekali tapi ternyata guys ini ada artikel lagi ya yang mengatakan bahwa di sini itu sering terjadi kecelakaan yang tidak wajar seperti itu, kadang-kadang aneh aja katanya ada yang anak-anak kecil melintas atau kakek-kakek sehingga supirnya banting setir seperti itu Oke, mari kita telusuri ya. Jalan jalan di atas tempatan Seladi yang angker ini ya. Udah jalannya, yuk. Jauh mata memandang memang keindahan. Asal jangan dilihat dengan mata batin. <tuh>. saya lady lady saya lady saya lady saya lady bukan saya lady oke okay. jalan jalan jalan jalan dan sekarang kita sudah berada di ujung jembatan ya terus berjalan kiri jembatan kanan jembatan dengan udara yang agak panas ini ya, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Di sini itu pernah berkumpul paranormal lintas negara di Jembatan Angker Sela di Batam. Ini dia artikelnya ya, yang eh, yang baca. Jadi makanya nih, meskipun panas-panas, nggak apa-apa. Paranormal aja ngumpul di sini kok, ya. Oke, setelah kita melihat-lihat tadi waduk dan jembatan Sayladi sekarang kita jalan-jalan ya sedikit ya di sekitar uh, waduk ini masih di sekitar waduk ya jadi memang pantesan ya ini sangat menarik sekali ya waduk ini sehingga pada tahun 2017 itu ya pernah dibuatkan film ya film hantu Sayladi seperti itu kali judulnya ya ini yang mendapatkan covernya seperti itu filmnya filmnya bernama hantu Sayladi Kata orang, jembatan itu banyak hantunya. Ini dirilis ya pada tahun 2017. Jadi hantu Sailadi judulnya seperti itu. Kosor dong, ya kan? Sekarang kita sedang melintas di jalan Gajah Mada. Di sebelah kiri kita, kita lihat itu sudah ada jalan baru ya. jalur baru dari kawasan Sayladi tadi menuju kemana ya, Sukupang gitu ya ini sudah ada jalan barunya itu sepertinya dua ruas di seberang sana kita lihat itu adalah Sotsling ya, perumahan mewah di Batam <laughs> dengan dibangunnya jalur baru sehingga tidak ada lagi kemacetan ya yang dulu itu macet katanya di sini dan sering terjadi kecelakaan. Ya mudah-mudahan ya semuanya aman-aman saja, tenang-tenang saja ya seperti waduk Sailadi yang sangat tenang, tentram ya mudah-mudahan ya jangan ada lagi yang aneh-aneh seperti itu harapan kita semua ya kan. Kita lihat tuh Sailadinya indah sekali dan di sana jembatannya terlihat dari sini ya kan, berarti ya, yang ada di seberang. Oke okay, guys inilah jembatan Sayladi Batam, inilah waduk Sayladi. <laughs> Terima kasih sudah nonton jangan lupa like share komentar sampai nyal dan I love you dari Batam.